Seperti diisyaratkan namanya, Pura Biji Beringkit Belayu berada di wilayah desa Pekraman Belayu, tepatnya di desa Beringkit. Ini adalah salah satu Pura Biji dari beberapa Pura Biji yang ada di desa Pekraman Belayu. Pura ini termasuk yang paling sering dimanfaatkan, baik sebagai tempat pesucian ide betara pada saat puja wali atau piodalan di Pura Desa Puseh dan beberapa Pura Pemaksan di sekitarnya, maupun upacara biodalan di merajaan warga Sedangkan untuk Pura Dalam karena letaknya lebih dekat dengan Pura Biji lain yaitu Pura Biji 2, upacara pesucian pada setiap piodalan dilakukan di Pura Biji yang satu ini, begitu juga dengan Pura prajapati dan beberapa Pura pemaksaan yang ada di sekitarnya. Pura Biji Beringkit Belayu berada sekitar 500 meter dari Jalan Beringkit Tabiantu karena tempatnya agak terpencil di sebuah lembah dan jalan menuju ke pura ini terbilang sempit maka tidak bisa dicapai langsung dengan kendaraan roda 4 hanya kendaraan roda 2 yang bisa masuk sampai sejauh sekitar 400 meter untuk bisa mencapai pura yang berdengar di atas tebing sebelah barat sungai yang bernama Tukadye sungai ini pengunjung harus berjalan kaki melintasi jalan di tengah area persawahan. Meskipun biji Beringkit Belayu menyimpan kesan angker, turis-turis mancanegara yang menginap di pila yang letaknya berdekatan sering tersasar ke tempat ini karena tertarik dengan pemandangan di sekitarnya. Di balik keangkeran biji Beringkit Belayu ada tersimpan kisah unik. Konon, ide bedara yang sekarang melinggi atau berstana di pura ini dulunya berstana di pelinggih yang ada di bawah pohon pule besar yang tegak di dekat jalan desa di Jabapura Puse. Mengingat orang-orang yang lewat di jalan di dekat tempat ini sering mengalami masalah, terutama wanita hamil yang biasanya keguguran, maka pelinggihnya dipindahkan ke pura bigi beringkit belayu. Oleh karena itu, wanita yang sedang mengandung pasti tidak akan datang ke pura ini. Pada Anggara Kasih perang bakat yang lalu, tepatnya tanggal 6 September 2022, bersamaan dengan penjawali atau biodalan di pura ini dilangsungkan upacara nyepu untuk Jero Mangku Ketut Sumatera yang kondisi kesehatannya telah pulih setelah 6 bulan penuh tidak ngayah di pura ini karena mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi persis sehari menjelang piodalan 6 bulan yang lalu. Waktu itu Jero Mangku sedang melakukan pembersihan di sekitar areal pura. Mungkin karena kelelahan ketika melakukan bersih-bersih di dinding pura di tepi tebing di rumahku jatuh ke dasar sungai yang mengakibatkan salah satu kakinya patah. Setelah bolak-balik menjalani terapi di rumah sakit selama enam bulan, akhirnya Jerumaku Keturunan Sumatera mengikuti upacara nyepu agar bisa kembali mempersembahkan dharma baktinya di pura yang diempon oleh keluarga besarnya secara turun temurun.